Kabut hitam tebal muncul di langit dengan cara yang sangat aneh. Itu menyebar terpisah dan praktis menutupi seluruh tempat. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Puncak gunung menjadi sedikit kacau karena pemandangan ini. Sementara mata yang khawatir dan tidak menentu terus memindai langit. Alis lindung dirajut rapat saat dia melihat kabut hitam yang menyebar di langit. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam awan hitam. Matanya dengan lembut melintas sejenak, sebelum dia dengan cepat berlari keluar dari panggung pertempurannya dan mendarat di puncak gunung. Di bawah ketika lindung telah mendarat di puncak gunung, Little Marten, Little Flame, Suro, dan yang lainnya juga segera bergegas. Bahkan kelompok Liu Bai juga dengan cepat mengikuti wajah mereka sedikit cemas. Jelas, mereka terguncang oleh pemandangan aneh ini. Sepertinya orang-orang itu telah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Martin kecil menatap langit dan bertanya dengan lembut. Lindung mengangguk. Merenung sejenak sebelum dia menjawab. Kami akan menahan dulu. Kami saat ini tidak dapat melakukan intervensi dalam pertempuran tingkat ini. Masih ada para ahli dari sekte super yang hadir di langit. Selain itu, ranah ini adalah wilayah yang dimiliki oleh sekte super di wilayah Suan Timur ini. Tidak akan mudah untuk merebut tempat ini. Jika gangguannya terlalu besar, itu pasti akan membuat alarm sekte super di wilayah Suan Timur. Pada saat itu, terlepas dari apa latar belakang yang dimiliki orang-orang ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk dipusingkan di wilayah Suan Timur. Apakah saudara Lindung berkenalan dengan orang-orang ini? Liu Bai dan yang lainnya merasa hati mereka bergetar setelah mendengar ini. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin merebut medan perang kuno ini dari mulut sekte super. Ya, aku pernah menabrak mereka secara tidak sengaja. Dikejar oleh mereka. Dan bahkan bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Lindung mengangguk sedikit. Dia jelas tidak bermaksud menyembunyikan apapun pada saat ini. Lagi pula, peristiwa itu sudah terjadi. Kata-kata Lindong ini mungkin tampak biasa-biasa saja tetapi mereka menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen berubah sedikit. Dari cara orang-orang ini berani memprovokasi sekte super wilayah Suan Timur, orang bisa mengatakan bahwa mereka pasti tidak memiliki latar belakang biasa. Namun, Lindung sebenarnya bisa bertukar pukulan dengan orang-orang ini dan hidup sampai sekarang. Kemampuannya bukan hanya sedikit mengejutkan. Bang Bang Awan hitam dengan panik menyebar di langit. Beberapa saat kemudian, awan hitam yang melingkupi langit terbuka. Saat cahaya hitam turun dan lebih dari selusin sosok yang benar-benar terbungkus cahaya hitam perlahan-lahan terbentuk di langit. Dengan kemunculan angka-angka ini, kekuatan Yuan Tanah mulai mendidih. Riak yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Tekanan kuat secara langsung menyebabkan semua orang di puncak gunung merasa seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan yang menakutkan. Ketika semua orang di puncak gunung merasakan tekanan ini. Ekspresi terkejut langsung melonjak ke wajah mereka. Hanya tekanan Yuan Power saja sudah bisa menekan mereka sedemikian rupa. Di mana saja monster-monster ini muncul. Ku. Di langit. Delapan ahli sekte super memakai ekspresi dingin dan tegas. Mendengus dingin dikeluarkan sementara riak Yuan Power yang megah dan tak tertandingi meletus dan menyebar keluar. Menghalangi tekanan Yuan Power dari pihak lain. Aku bertanya-tanya siapa orang itu? Ternyata kamu orang-orang dari wilayah Suan Barat. Kalian benar-benar sangat berani. Kamu tidak hanya menyelinap ke wilayah Suan Timur kami. Tetapi kamu juga benar-benar berani bergerak. Liu Tong menatap sosok manusia cahaya hitam dan tertawa dingin. Jelas. Dia mengenali mereka. Haha. Itu sebenarnya dia kon Liu Tong dari gerbang Yuan. Pemimpin figur manusia cahaya hitam tertawa keras. Cahaya hitam di atas kepalanya berserakan. Menampakkan wajah setengah baya yang tersenyum. Zenzong, Liu Tong mengerutkan kening ketika melihat orang ini. Sebelum dia berbicara lagi dengan sikap acuh tak acuh, Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengganggu seratus perang kekaisaran ratusan wilayah Suan Timur aku? Tidak banyak. Wilayah Suan Barat kami juga cukup tertarik dengan medan perang kuno ini. Kamu sudah bertahun-tahun menempatinya. Jadi sekarang giliran wilayah suan barat kita. Pria parubaya yang dikenal sebagai Zenzong tersenyum. Suaranya seperti guntur yang berguling dan bergema di langit. Seolah-olah memiliki kekuatan aneh yang bisa mengguncang hati seseorang. Seperti yang diharapkan. Kamu tidak menyerah. Wilayah ini sudah ditempatkan di wilayah suan timur kami. Dengan hanya sedikit dari kamu. Kamu benar-benar berani mencoba merebutnya. Bermimpilah, selama aku mengirimkan informasi ini Kalian semua bisa lupa melarikan diri hidup-hidup Liu Tong berkata dengan dingin Karena kita sudah bertindak Kita tentu akan mempertimbangkan hal ini Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat mengirimkan informasi dari ruang ini sekarang? Senyum aneh muncul di wajah Zhong saat ia berbicara Mata Liu Tong langsung menjadi dingin setelah mendengar ini dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan muncul di ujung jarinya. Sebelum mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Transmisi Yuan Spirit ya. Zheng Zhong tertawa aneh setelah melihat ini. Dia menyilangkan tangan di dadanya dan tidak menunjukkan niat memblokirnya. Cahaya keemasan mengalir keluar dari tangan Liutong, Namun, sebelum itu bisa memasuki kehampaan. Segel hitam besar melingkar tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Cahaya hitam berkedip ketika cahaya keemasan itu terlempar kembali. Liu Tong dan para ahli lainnya dari sekte super segera memiliki perubahan ekspresi setelah melihat adegan ini. Ahli dari Grid Desolate Palace segera melemparkan tinju ke depan. Sebuah kekuatan yang mengerikan berkumpul di bawah kepalan tangannya. Meledakkan ruang sampai menjadi terdistorsi. Namun, banyak garis hitam sekali lagi muncul dengan cara yang aneh ketika ruang itu terdistorsi. Itu melekat pada ruang kosong seperti jaring laba-laba dan dengan mudah memblokir pukulannya. Haha, <tuh> untuk mengambil Battlefield kuno ini kali ini, kita bahkan telah membawa, surga Siling Arai bersama kita. Tenang, gangguan di tempat ini pasti tidak akan terdeteksi oleh sekte masing-masing. Selain itu, monster-monster tua dari wilayah Swan Timur secara alami akan ditunda oleh wilayah Swan Barat Aku. Zong berseri-seri dan berkata, Heaven Ceiling Arai, Liu Tong dan orang tua dari Sekte Dao terkejut ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka terguncang oleh nama ini. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar telah mengeluarkan harta yuan murni ini. Wilayah Suan Barat kamu benar-benar telah berinvestasi banyak kali ini. Orang tua Dao Sekte mengerutkan kening dan berkomentar, Hihi, tidak ada pilihan. Medan Perang Kuno ini adalah tempat yang bagus. Ada banyak warisan di dalamnya. Meminta kami untuk menyerah itu tidak akan mudah. Zenzong tertawa. Selama kita membangun sebuah arai dalam ruang ini, para elit dari wilayah Suan Barat kita akan dapat secara langsung mengirim wilayah ini ke wilayah Suan Barat kita. Orang-orang ini di sini kemungkinan jenius yang dipilih sekte super kamu setelah banyak kesulitan kan. Haha. Sama saja. Kami akan membawa semuanya kembali juga. Jika mereka mau bergabung dengan kami, mereka akan dapat menikmati beberapa perlakuan yang agak baik. Tentu saja, mereka yang tidak taat akan diasingkan menjadi budak. Kata-kata yang diucapkan Zenzong sambil tersenyum melirik kerumunan di puncak gunung, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Untuk berpikir bahwa mereka sebenarnya dari wilayah Suan Barat, ekspresi Liu Bai gelap dan suram ketika dia berbicara melalui gigi yang terkatup. Kerajaan mereka semua terletak di wilayah Suan Timur. Jika mereka ditangkap dan dikirim ke wilayah Barat, mereka akan kehilangan semua harga diri mereka. Wajah para jenius dari berbagai kekaisaran di sekitar Liubai sangat jelek, dan bahkan ada beberapa kepanikan di mata mereka. Mereka jelas menyadari betapa menyedihkannya nasib mereka jika mereka dibawa ke wilayah Suan Barat. Mereka tidak akan berbeda dari budak. Di langit. Pria tua dari Sekte Dao sedikit mengernyit. Namun, wajahnya tidak kehilangan warnanya. Setelah melihat Zenzong dan yang lainnya, dia menurunkan kelopak matanya dan berkata, kamu memang telah mempersiapkan dengan cukup baik. Namun, apakah kamu begitu percaya diri membangun arai tepat di bawah mata kita? Kita bertiga seharusnya bukan orang yang bisa dengan mudah diabaikan. Bukan. Meskipun orang-orang dari wilayah Suan Barat ini tampak mengancam, jelas bahwa para praktisi di sini belum mencapai tingkat yang tak terbendung. Kemungkinan sisi lain tidak berani menyelinap begitu banyak ahli. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melakukan hal ini secara diam-diam. Haha, siapa yang berani meremehkan pria Wu dari Dao Sek? Zenzong tertawa terbahak-bahak, matanya tertuju pada orang tua dari Sekte Dao. Ada ketakutan jauh di dalam matanya. Ekspresi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia miliki bahkan ketika menghadapi Liu Tong dari Gerbang Yuan. Dari kelihatannya, Zenzong benar-benar tidak berani meremehkan orang tua ini dari Sekte Dao. Memang sangat merepotkan untuk bertarung dengan kalian semua. Karena itu, kami tidak berencana melakukannya. Yang perlu kita lakukan adalah menjebakmu untuk sementara waktu. Zenzong melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya yang sangat menyeramkan sama seperti rubah berwajah hitam. Senyum yang membuat orang jengkel. menjebak kita. Aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. Liu Tong mencibir. Aku khawatir kamu akan salah jika kamu percaya bahwa. Ekspresi aneh terungkap di wajah Zenzong. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya sebelum membentuk serangkaian segel dengan kecepatan kilat. Heaven Ceiling Array. Spatial Seal. Ketika Zenzong berteriak dengan suara rendah, selusin ahli dari wilayah Suan Barat juga tertawa dengan cara yang aneh. Sementara juga mengubah segel tangan mereka. Ledakan, segel tangan semua orang berubah. Langit segera mulai bergetar saat kekosongan terbuka. Banyak lampu hitam aneh bergegas keluar dan berubah menjadi segel kuno yang sangat besar. Segel itu menyebar seperti penjara. Langsung menyegel pria tua Dao Sekte dan tujuh lainnya di dalamnya. Buk buk buk buk. Banyak riak yang mengejutkan meletus seketika segel itu terbentuk. Sebuah serangan yang mengerikan dengan kejam mengalir ke segel kuno, mengguncangnya sampai bergetar. Ku, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, menjebakmu dengan bantuan Heaven Ceiling Array, tidak ada masalah sama sekali. Zenzong mencibir. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya, aktifkan Array dan memperkuat segel. Ya, Pak. Selusin pakar dari wilayah Suan Barat segera merespons setelah mendengar perintah tersebut. Segera. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyalakan arai. Dengan kuat menjebak pria tua Dao Sekte dan yang lainnya. Cao Yu. Chang Wei. Mengerahkan formasi. Kita perlu menjebak orang-orang ini dan kita tidak bisa terganggu untuk saat ini. Soal formasi akan diserahkan kepada kelompokmu. Zenzong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis dengan dingin pada awan hitam. Bunuh siapa saja yang berani menghentikanmu. Tatapan jahat Zenzong berbalik ke arah Lindong dan yang lainnya di puncak gunung ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dimengerti. Sebuah tanggapan dipancarkan dari awan hitam. Fluktuasi Yuan Power yang mengejutkan menyertai puluhan angka saat mereka dengan cepat terbang keluar dari awan hitam. Lindong menatap selusin figur yang sangat kuat. Matanya terfokus pada sosok yang sudah dikenalnya di depan. Itu adalah jenderal roh kematian yang telah bertukar pukulan dengan mereka belum lama ini. Pada saat ini, semua pesaing di puncak gunung memiliki ekspresi yang sangat suram. Situasi ini benar-benar tidak menggembirakan sama sekali. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.